serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dalam terhaga seputar leslar tentunya Baiklah persahabat leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Alhamdulillah kita mendapatkan vitamin bahagia persahabat yang langsung dari dalam kita Perhatikan ini ada sebuah unggahan spesial banget ya Alhamdulillah kita melihat vitamin bahagia di siang hari ini kakak bilar lagi menghadiri lunch persahabat ya bareng kakak di resto nih. wow, tentunya resto rajasi di Bintaro. masya Allah bangga persahabat ya ada live instagram juga di akun rajasi persahabat ya kakak bilar tampil keren tampil sungguh membuat kita bangga dan bahagia persahabat ya masya Allah memakai kacamata hitam baju hitam semakin tambah keren aja persahabat ya, kita lihat unggahan tersebut pun dari post kembali oleh aku Sendal Putian Skor Bilar, dari kalimat Kensen yang dituliskan Akhirnya si kakak kelihatan juga Ini di acara lunch bareng kakak di Rajasi Bintaro Ke live Instagram Rajasi ya sekarang ada kakak tuh persahabat Ya Masya Allah banget ya Nah kita lihat di sini ada sebuah postingan juga nih Sambutan dari kakak Bilar Kak lunch bareng bersahabat ya Masya Allah mudah-mudahan selalu lancar dan selalu disukseskan untuk usaha milik kakak Rizky Bilar Amin, Yarubal Alamin Selanjutnya bersahabat kita mampir ke fashionnya kakak Bilar dulu nih Luar biasa ya Rizky sweater yang dipakai oleh kakak Bilar ketika foto bareng bersama Om Erwin ketika momen di Turki Ini perhatikan sweater ini bersahabat ya ini dibantah seharga 28.514.784 rupiah Wow, fantastis banget persahabatnya, Masya Allah Alhamdulillah, mudah-mudahan rezeki dari idola kita selalu ngalir Selalu berkah dan barokah Dan kita lihat juga persahabat ya, kekopro kakak Bilar yang bermerek Gucci Yang dipakai semalam ketika diunggah oleh didalasti di IG pribadi miliknya Kupluk kagak bilar ini dihargai seharga lima juta seratus rupiah. Wow, kupluk aja harganya 5 juta persahabat. ya memang luar biasa banget. Di dalam kita mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu barokah berkah semuanya. Dan selanjutnya kita lihat juga persahabatnya, yaitu unggahan kakak biar sebelumnya. Kita lihat nih, 5 hari yang lalu mengunggah sebuah postingan percakapan WhatsApp bersama ya, bersama istri tercintanya waktu awal mula perkenalan nih persahabatnya, masya Allah, dan tentu banyak tanggapan, banyak komentar yang diberikan dari para sahabat. Ada Teh Yuli juga persahabat yang ikut berkomentar. Pas pertama ketemu nonton, eh bincang katanya tuh bersahabat ya Dan kita lihat juga ada A.I.Chan, uh, Ihsan Pir, ikut juga berkomentar Dede jadi ingat cerita pas mau meet di OMS At lastigit masya allah banget ya duh makin penasaran aja nih ceritanya persahabat ya Kita lihat di jawaban komentar Langsung diserbu nih Aichan Oleh fans sejati dari Leslar Kita lihat nih ada sebuah komentar dari akun Irsyaka Aichan ah penasaran ceritain dong Aichan Katanya tuh allah banget ya Selanjutnya ada komentar yang diberikan dari akun Lilun 22 dua, dua mengatakan Please janjinya mana Ichan yuk bisa yuk katanya mau cerita Katanya tuh wow <gifat> Ditagih diserbu oleh fans sahabat ya Ichan Masya Allah Mudah-mudahan saja ada kabar baik dan kejutan bahagia Yang disuguhkan oleh teman-teman dekatnya Dari idola kesayangan kita Dan selanjutnya juga persahabat Perhentikan di unggahan ini Ini tentunya momen Ketika kakak ambil lar, Tentunya datang ke Resto Rajasi Persahabat ya, mobilnya aja Keren banget tuh L35LAR Lar, les lar persahabatnya, Masya Allah ya, platnya luar biasa <laughs> Dan kita lihat juga Setelah sampai, langsung aja diserbu oleh penggemar Di Resto Rajasi Persahabat ya, aduh Bayangin banget ya, lagi makan di Rajasi ada Abang Bilar pastinya heboh dan riuh banget bersahabat ya Dan kita lihat juga ke unggahan berikutnya Kita lihat sebuah unggahan dari iga saya Jorah huh? Siang ini Heike Jorah menghadiri acara Anniversary Last Day Lovers Banten yang kelima tahun bersahabat ya bersama bibi ini juga Mama Kejora, Masya Allah mudah-mudahan selalu kompak dan selalu solid nih untuk fans sejati Lesti dan sejatinya kakak Miller, Leslar pun mudah-mudahan selalu berkah barokah dan semuanya Memberikan kebaikan dan kebahagiaan, amin. dan berikutnya, kita lihat juga persahabat keunggulan IGS-nya, Bang Benski Kumbang. sudah di depan TV belum, katanya tuh, persahabat ya sudah mulai aja nih cinta pada selar Spesial Baby Monturki, pap, dan sudah standby di depan TV. Persahabat ya, aduh cute banget ya, keluarga besar Kakak Bilar selalu mensupport yang terbaiknya untuk... Karya-karya dari Leslar Entertainment Masya Allah Tuh persahabat ya Yuk gaskan mudah-mudahan ratingnya bisa naik Kali ini persahabat ya Buktikan kekompakan kita Dan kita lihat juga tuh ada Ibrus Maladew Yang sudah stand by Mantengin on TV persahabatnya Menyaksikan secara langsung juga nih Di televisi Karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment dan berikutnya kita lihat nih Ada tentunya pita yang bahagia juga nih Pak sahabat Di awal-awal kita disuguhkan langsung Oleh kelangkuan kakak dan Dede Elati Yang mengemaskan banget nih Pak ya Dede Elati ini Bangunin kakak bilar yang susah bangun nih persahabat ya Mau berangkat ke Turki nih Masih tidur aja nih kakak Pilar ya Memang mengemaskan banget Sampai Dede Elati ke Tuh kita perhatikan raut muka wajahnya Dede Aduh rungsing banget nih ya Bangunin suami yang susah, bangun tidurnya para yang luar biasa di dalam kita Selalu saja bikin bahagia, selalu saja bikin baper Mudah-mudahan sehat dan selalu bahagia untuk idola kita Masya Allah, mudah-mudahan untuk kita juga Tetap kompak dan tetap solid selalu mendukung yang terbaik untuk karya-karya dari idola kita Masih menunggu kejutan yang berbaik selanjutnya Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya